oke ha oke, udah lama juga gue ngerti review uh, kit, bootland hari ini uh, berapa hari setelah kelar kita leder TDC <tuh> Indonesia 2023 kick off dari rangkaian acara TDC World nya, ledernya itu kita kick off di Indonesia nah hari ini gue ketemu Oki, dan gue ngeliat kemarin Oki itu waktu leder tuh. Uh, Leader TDC yang hari uh, kita ada dua hari TDC hari pertama dan hari uh, hari, peta, hari kedua hari pertamanya itu acara RDP uh, RDP itu uh, local event series yang Jakarta punya uh, Oki okay, juara tiga tiga qualifying Pro satu Pro satu uh, inget gak uh, grade nya nomor berapa hmm, lupa oh TDC lu yang TDC uh, masuknya ke kelas apa kemarin? oh kalau yang TDC gue masuknya yang super expert iya yeah, super expert oke okay. qualifyingnya ini gak, berapa angkanya? hmm lupa 90 something lah ya kalau yeah, ya? iya yeah, iya yeah, iya yeah. 90an okay. ini kitnya dia buat bodybuilder bukan bodybuilder ini ya uh, body kit builder bangun. kitnya bagus tapi yang spesial satu ini adalah kit dia adalah kit terbaru dari refdy rdx pure plastik sebelumnya lo pakai kit apa? Mm, sebelumnya gua pake SX3 jadi-jadian SX2 jadi-jadian ah, lo belinya apa? pertama kali itu itu sebenarnya kayak gua kan dulu tuh sebenarnya kit gue yang aslinya adalah JD2S Plus oh. yang di kiri tuh udah nggak jelas tuh karena udah RX, udah ZX, segala macem nah tuh aslinya apa? SX2 pertama kali waktu beli itu esek 2 basicnya, yeah, basic S2. cuman S2. udah takik-takik udah jadi ganti Z segala macam, ganti dua ya, Jadi box Z, jadi itu evolusinya banyak banget, <laughs> uh, ada ZX, ada uh, apalah sih yeah. yang gue tahu tuh ZX karena uh, pindah posisi sport dari kiri ke kanan, Betul. itu yang mulai banyak dipake sih. Nah, ini kali ini lu pake RDX hmm. uh, Rev D, yes. Uh, lu dapat dari mana? Dari Open. Dari Open ya, pas berarti first batchnya Open, lu yeah. dapat ya? Iya. Yeah. Kenapa lu beli? Karena gue udah pusing sama YD Jadi YD itu gue dari asak 2 hmm. isi tuh belanja, belanja, belanja, belanja, belanja ngabisin duit. Apalagi hmm. gue masih pusing. Terus sampai akhirnya gue kemarin kayak, lah ya udahlah ya, gue coba beli RDX. Hmm. Karena menurut gue, ya udahlah gue pengen coba pastikan lagi platform yang baru juga platform kan. yang baru lagi dan ternyata out Amazing. box <laughs> setting-nya dari bukunya itu yeah. manual ya. teplek-plek ukurannya engker nya depan belakang sama dan gue dapet juara tiga itu gila banget mobil gue nggak melintir sama sekali wow keren nah ini refdi harus sponsorin gue ini gue ngomong gini <laughs> oke okay, ini kita kita buka ya bodynya nah, yes, yes, yes, yes, yes, yes. kita kasih lihat hmm. nih uh, untuk elektronik ini lu pakai apa nih elektronik oh kalau elektronik gue full aku fanchat uh, aku motor yeah, yeah, dan Futaboy Futaboy remote 7PX ya. uh, pxr oh XR ini. Oh hmm. ya 7PXR uh, servo gyro servo gyrogi Futaboy. Iya, GD550 Futaboy. Ini yeah. Futaboy. Kalau pengguna Futaba dari Hulu kilir kita sebutnya adalah Futaboy. Yeah, iya, Jadi kalau lu belum pakai dari Hulu kilir, kayak Hulu kilir tuh udah pasti remote, uh, lu udah pakai pakai uh, servo, lu pakai gyro. nya yang 550 yang hanya boleh yang hanya bisa dipakai di remote Futaba, lu mm -hmm. masuk gengnya Futaboy. <laughs> gitu. Baterainya pakai gauneng ya? Gauneng, ya gauneng. gua juga pakai sih. Oke okay lah, mm -hmm. LFE murah meriah, oke okay lah. Iya yeah, betul. Uh, nah ini lu pakai kalau gua lihat, mm -hmm. setahu gua, uh, RDX itu dia uh, Rod end nya semua fix plastik jadi nggak ada turnbuckle nya. Yes betul. Nah ini kalau lu lihat ini uh, dia plastik full full plastik. Cuman gue lihat ini dia bagian uh, rear end nya ini knalpot belakang sama lower arm belakang itu sudah ganti punya uh, revdy yang alu. Oh uh, uh, ya yeah, rear, uh, rear nya itu yang alu yang seri terakhir. Yes sama lower uh, arm. -nya. Sama lower arm itu pakai yang berapa milik Uh, lebar empat delapan, empat delapan ya. Iya. Berarti uh, kalau gue boleh tahu nih, hmm, hmm, hmm. 48 ini sama persis kayak bawahnya. Uh, sama, adis, sama, sama persis. Iya. Jadi ceritanya gini kan, dari yang SX 2 gue hmm. itu kan udah ada knalpot knalpot alu sama lower arm iya. di. Pas gue buka itu, ya RDX barunya itu kayak ukurannya sama aja, lubangnya sama aja, bentuknya. jadi bentuknya sama aja daripada saya nggak dipakai, oh, gue pakai. Udah gitu doang. Oh iya iya. Berarti settingannya pun sebenarnya tidak berubah ya. cuman Tidak berubah lu... sama sekali. Nah, ini kalau ini kan ada terbakal nih. Setahu gue ini dia nggak uh, tetap uh, fix fix terbakal yeah. kan kalau yang yeah. asli Arisna. Jadi pakai yang uh, pakai uh, turnbuckle ini. Nah ini ini akhirnya kemarin gue ganti juga karena kan gue nggak bisa ngejasi uh, chamber. Chamber. Tapi kemarin pas gue lomba ini gue samain pak pakai chamber settingan manual buke oh jadi panjang turn buckle nya sekarang ini -nya sama, sama dengan yang fix turn buckle yeah. dia betul sekali dia punya, gue nggak ada sih nanti gue kasih nanti fix turn buckle cuma plastik di ujung ujung yeah. poten tuh deh gak bisa lu kecilin, ya gak yeah. bisa yeah. lu pendekin, gak bisa panjang, udah yeah. segitu aja tapi yeah. yang, yang saktinya adalah depannya nih kalau nanti lu lihat oh, depannya oh. ini pun dia standar-standar uh, bener-bener lu nggak bisa rubah anchorman, anchorman nya box anchormennya box ya kalau gua kan gue juga beli yang 1 nih bagian belakangnya gua setup box banget hmm, hmm, hmm. tapi gua seiring depan hmm. uh, gua kurang bisa enak di didistirin tapi bukan gaya gua jadi anchormen ini gua setup Lebih. sesuai gua cuma ah, gua merubah okay. anchormen sama caster doang okay. yang yang yang sesuai dengan gaya gua itu okay. sih. tapi kalau ini sakti dia sesuai dengan buku ini berarti cocok sama tangannya si Oki betul karena jarang banget loh orang merubah uh, tanpa merubah anchorman dari bawahnya box jarang okay. banget da, tapi ini iya dan ini kemarin dicobain sama banyak orang iya. kit gue ini itu tetap gak akan melintir nah iya emang sih itu gila banget setup si Revd ini ya ya RDX buat gue nah satu lagi yang gue baru inget mm -hmm. kemarin gue nyoba punya ini Godel RDX juga standar mm -hmm. kayak lu standar mm -hmm. ting-ting mm -hmm. setelah gue pake berapa-berapa roundnya gua tanya dia pakai solid dan satu ini saktunya gua nggak berasa itu solid loh. <laughs> ya kemarin waktu gua lomba di RDP dan RDX pun hmm. itu malam kita jadi besoknya gua lomba itu memang uh, waktu QTT awal nilai gue jelek banget karena itu gue masih pakai per bawaannya oh, RDX okay pere doang pere bawaan RDX sampai akhirnya depan belakang depan belakang okay. karena pere RDX itu lebih keras dibandingin si pere di apa yeah. sih PC apa segala macam. bukan gaya main gue bukan yang enak ya yeah. bukan gaya main gue sampai akhirnya gue ganti Per yang lebih lembut udah gue juara 3 nah ini berarti Per depan belakang juga lu ganti ya yes shock or plastik ting-ting plastik ini shock plastik pakai okay, plastik. Iya. Di mana orang pakai Re Revo 2 yes. dia masih pakai plastik eh uh, Oli Shop pakai 200. hoodie Ah. Eh. Oh, hoodie, hoodie Tapi 200. bawaannya box apa? Mm, gue nggak tahu, gue langsung pakai dua 200. Oh, lu udah ngelihat lagi. Ya, ya? Gak, itu, ya. itu itu Sepis, wajar sih. Ya, sepiston, gue juga pistonnya buka nggak pernah ngeliat olinya uh -uh. kita punya punya punya apa namanya kalau orang yang fanatik sendirilah yeah. untuk jenis merek Oli gitu uh -huh. aja sih berarti belakang 200 depan 200 oh flat rata ya flat, ya, rata, flat ya. depan belakang flat uh, berarti settingan nih udah nggak bisa dibahas ya maksudnya kita nggak usah bahas lagi untuk depan belakangnya ini uh -huh. uh, depannya khusus depannya itu ya settingan buku set up box banget set up box berarti uh, kalau lu beli settingannya akan sama gitu yeah. ya Cuman ini doang depannya yang di sini ya, gue ganjel 2 mili. Karena kalau di settingan box ya, uh -huh. ini ganjelnya cuma satu mili. Ini sekarang gue sekarang ganjel dua mili karena gue di track yang lebih lebar. Yang lebih lebar. Udah, itu doang. Oh, jadi posisi soket tadi lebih tidur awal. Iya, yeah, lebih tidur satu mili. Oh, sebenernya Lu tambahin satu mili uh, lagi ya ini karena fungsi dia tuh enak sih dia uh, atasnya itu bisa pemilih kalau yang model dulu tuh kan lubang-lubang-lubangnya -lobang agak susah ini jasnya bisa pemilih yeah. gitu sih menurut lo hmm. uh, worth it tuh baik apa enggak? worth it banget gila <laughs> dengan dengan harga di bawah 4 juta ya di bawah 4 juta, 3,8 3,9 juta eh kan lah ya, ya, kurang lebih ya lu tinggal, tinggal ngegas elektronik, yep. uh, baterai, tinggal mm -hmm. latihan ya gitu ya mm -hmm. mungkin ada saran-saran lain ke anak yang denger uh. um, saran buat gue dari kalau lu pengen plastikan yang enak kepala lo nggak pusing, mobil lo nggak ngelipat, lo beli RDX. Ya. kepala lo nggak pusing, lo tinggal nyari speed belakangnya doang. Jadi kalau lo beli RDX, lo cuma modalin gear diff doang. itu pun juga ya. kalau menurut gua, sih. gue. Yes, betul sih. Sebenarnya lo nggak nggak iya. tahu kalau itu solid, nggak kerasa solid? Iya. Solidnya solid si refdi bingung, Kay yaudah, kayak, yaudah kayak udah gear diff, -nya. cuman lo kalau pakai gear diff si ini plug and play loh, yeah, gear yeah. dekay Yokomo EJD, ya. ya kan jadi dua tuh. Yeah. Nah, cuman beda kan kalau lo pakai gear dekay lo bisa ganti olinya tuh. Yeah, Lima ribu, sepuluh ya. yeah. ribu, yeah. kapan no. itu doang. Atau lo kayak gue pakai LSD sekalian. Pakai LSD sekalian, yeah. tapi lo pakai solid dia, itu nggak kerasa kayak solid yeah. CS zaman dulu ya. Yeah. Be beda banget, jauh. Yang jelas, yang paling worth it buat gue depannya. Iya. Yeah. Ini. Ini yang nggak bisa lu juara beli. ya, juara banget. kalau lu nggak pusing? Oke, okay, <laughs> sekarang udah zamannya kita main doang nggak ngetik. Iya, yeah. jangan banyak teori, yeah. yang penting latihan, <laughs> tapi nyempil aja. Dan terakhir yang uh, thank you banget ya. Oke, hmm. udah bagi-bagi uh, share uh, pengalaman lu yang hmm. penting adalah jangan lupa beli di local store kita support lokal store. sekarang yeah. sudah tersedia di Jakarta lengkap Gak apa apa kita bisa yeah. komunikasikan. betul. Oke. Okay. lagi pula juga daripada lo import nyimpor langsung belum pajak segala macam yeah, ya kan. Betul. mending lo calling Open. calling ya siapa lagi? Iya yeah, banyak pokoknya kita, kita pokoknya intinya kita harus support lokal store lah. <laughs> itu yang kita penting supaya hobinya dan, dan komunitasnya tokonya terjalan. Oke, okay, thank you. Oh, okay. Sampai ketemu lagi. Thank you, Pi. Thank you, Malbert. S sampai ketemu di review berikutnya. Video ini dipersembahkan oleh Pertamina Fastron.